Wah oh ya kali lima ratus anjing goblok kaget aing. Aduh kali dua ratus lima puluh ya anjing siaki goblok. Hi aduh kali seratus lima puluh lagi anjing goblok. Aduh anjing goblok anjing mantap mantap mantap siaki. Aduh ditambahin lagi di kali berapa jadinya? Aduh aduh aduh aduh. aduh. Apakah maksud? Tujuh ratus enam puluh empat kali. Ah maksud itu. Baik ya kita kocok-kocok aja nih, sampai pucat aja dengan si Akin ya iya Ayo Ki, aduh, yeah. aduh mana ya, enggak ada yang pecah Ki iya yeah. Ayo Ki, Ayo Ki, iya merah lumayan hmm Tum wih kali 12 bareng hanya lewat pakai ten memang lewat top oh, iya mantap Bagaimana? wih makotaki tolongan ki digedik astaga si aki tidak mau ngasih aki jebus kemana eta petir nak. Iya mantap Akhirnya dikasih scatter gratisan ya Kita lihat dapat apa pokok-pokok oh uh, waduh uh, uh, juara ini si Aki bener uh. Mayan mayan mayan Jem Astaga Jangan PHPin aku Ki Ayo Ki cucu Jangan di PHPin gini Ki Aduh Ki dik nih ketika aki astaga ya si aki aki aki aki makotanya lagi ha, ha aduh iya makota masih iya mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap ya iya iya aduh itu hijaunya kokang satu jam pasirnya BAM iya hmm, hmm. hmm, iya aduh aduh, iya iya aduh uh. aduh aduh gej ini si Aki ini aduh BAM aih banyak Kali petirnya cuma nggak ada yang nyangkut, jadi ya geje ini tangan si Aki ini mengalihin petir di mana aja. Aduh, ya lumayanlah gratisan namanya geratisan ya kan? Ya sudah, kita lanjut lagi kocok-kocok. Ini dulu. Ya, kita kocok dulu. Kita kocok dulu. Oh, oh cem satu lagi aki tidak dibek apa apa lanjut ya cincin iya mantap hijau hijau hijau dapat aku kemana aku kemana si aki F kawae. iya uh, uh. kuning, bisa kuning? Tidak ternyata saudara sulap. Iya, aduh, ya usah. Kita santai dulu ya sebelum kita beli-beli nanti ya. Kita kocok aja terus ya sampai si akinya sangit kita kocokin. Menjeduhkan petir-petir cantik kepada kita. Makanya, kita harus banyak kocok-kocok. Ini sama si aki Zeus. Ini kocok lagi, iya. Jangan lupa ya, buat kawan-kawan yang mau masuk ke eh grup wa silahkan nanti sama memang Joni semangatkan di bawah ya. Di sana, kalian bisa ini dapat-dapat trik-trik main main-main game slot dan juga ada suka ada free di sana ya di grup ya ayo gabung-gabung ke -gabung grup KSS komunitas sloter santuy ayo kita main-main dulu ya sekali dia oh iya langsung kita bui bui bui kita lihat dapat apa ini? Apakah kerungkat atau tidak? Atau malah dikasih CP gas pun. ah Ayo ki kita let's go. Bam. Atuh. Iya cawan. Ayo cawan. BAM Iya lumayan kali tiga ya. Cawan madu. Iya mantap hejo. Oh. Uh -uh. Iya, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, si aduh, ah, aduh, aduh, aduh, ki, aduh, <guluh> ki. ki, aduh, ya lumayan lah, aduh, jangan, jangan aduh, ki, ayo ki, aduh, malah ayo ki, astaga. Ayoki aduh. Ki Iya mantap lumayan lah. Gas. Astaga. Lemes. Iya mantap hejo. Om. Ay, merah. Birunya kena. Heeh. -he. Ayo. Aduh. Ya udahlah lumayan. Aduh. Tingkat ini ya. Ya ya ya coba ayo Ki kaki kan Ki Astara, laga, si Aki ayin kukat langsung aja lagi all in kuain makilah hayang apal Sok Aki main main bom Ki yes, ya. Ki enn uh. uh. Hai, <tuh> <tuh> iya, iya, cincin, astaga, siaki, <tuh> bom, iya, mantap, oh. aduh, ya, nggak papa, nabung-nabung, ya kan, nanti ada jalannya, ai, ai, widih, hebat, siaki, oi. Hup, ay, kakek, aduh, ayau, ayau mamang sakit, iya, <gudu> gede kaki, kaki keluarkan peti kamu, iya, lumbahyun lah ya, aduh, airnya, airnya, mie cie mie cie hunkul, oh, hi <tuh> iya, ki kaki kan kiri. Ungu, hijau, kuning, kelabu, merah muda. Ayo semualah ini pecahkan yang merah, merah ya. Hehe, Aki, please, kicik -e. aduh, terima kasih Aki, kita dikasih sempat. Ternyata di akhir-akhirnya, aduh, bikin spot jantung. Ya lumayan tipis-tipis ya dikasihnya sama si Aki ya. Ya udahlah, yang penting masih aman ya kan modal kita buat ngocok kocok si Aki ini. Aki. Kayak Kita kocok lagi si buncin, Non Yucu. Oh, yes. bayangan. Coba kita lihat ya, HP ya, dikasih seribu bu bayangan ya, Kagebunsin. Iya, iya, iya, ayo ki gendiki, ayo ki iya, Aduh. Aduh. iya. memang Joni ingetin ya, kawan-kawannya kalau kalian main kayak gini ya, uh -uh, kalau bisa pakai duit duit ini nih deponya pakai duit duit tis duit duit dingin ya jangan pakai duit makan nanti rungkat makan apa kalian ya hmm, hmm, jadi kalau ada lebih sedikit ya bolehlah main-main kayak gini depo-depo kan ya e -e. tapi kalau buat ini pakai uang yang uang aduh siapa, aduh jadi lupa mau ngomong apa ini si Aki, Aki, oh uh, uh iya iya, intinya pakai uang dingin ya kawan-kawan ya kalau ini ya harus pakai uang free gitu, iya iya mantap, Maya nah, daripada Manyun, terus si Aki, Balek, macet lagi lah. Kucuk lagi lah, Kucuk lagi lah, Aduh aduh, aduh tinggalin di atas satu lagi sketernya. Mmm. -mm. Mm -mm. mm -mm. Hai Yogi. hari ini si Akim sok Bam, bam. Ai, Mak kali gocap. Aduh. Aduh, aduh, apakah kamu mau Joni Itu kali gocap, seliwat lihat gustino Gusti Aduh, Pantang. aduh, iya, mereka ban Oh, oh, iya ya, ya, ya, tayang-tayang Aki iya sempak lagi udah 24 kali nih ya e, masih 10 pakai spinnya ya, temennya -temen kita lihat ini baraya-baraya wayang apakah si Aki Aduh mulai geje wajah kali 500 anjing goblok kaget aih waduh Oh waduh wow, nyangkut nih si Aki Aduh mau punten Aduh kali lima puluh ya siaki gue belum. uh mantap aki mantap. Aki. Aduh, eh sampai jatuhkan Ki kampret memang siaki ini. Aduh, aduh. sempak siona. seempak siona. masih ada spinnya enam kali lagi ya teman-teman. Aduh, aku terkanyut eh terkaget. Aduh, aduh, ayo Kiki Ki. kali dua aja nggak apa-apa Ki. Ki, semprot Ki. Ayo Aki, Aki, Aki. Heeh, mantap si Aki. Aduh, I love you, Aki, I love you. aduh lagi, aduh, aduh, aduh, aduh, enak sekali. Ayo Aki. Heeh. lah, mantap jiwa, wah. Ayy. sempak saja, sempak sempak sempak. Aduh aduh aduh, ini enak sekali gurihnya, sedap nikmat. Ini masih ada empat. ayo ki, ayo bisa ki, aki. Aduh, kalian 150 lagi anjing kumpul, enak sekali ini. Apakah, apakah iya, cawan Cawan, sabar Iya, cawan Iya, iya, iya Aduh, anjing, goblok anjing Mantap, mantap, mantap si Aki Aduh, ditambahin lagi Dikali berapa ya? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh Apakah Max 764 kali Ga, Max Win, cok. We are the champion My friend. Jung Jung Jung Jung, we are fighting to the end. Semper Sional, Maxwin Sional, rungkat no rungkat, kau suya, the Maxwin, jeng jeng jeng, si Aki kasih kita Maxwin, aji Aki, kasih kita Maxwin tuh buat Aki tuh dikocok-kocok lagi ya, ah. udahan ah, ah, dada Aki, dada, udah terima kasih Aki, aduh, langsungin kita WD aja lah, jangan serakah ya kan, ini dikasih dua juta Maxwin ini kita langsung WD, kirim ya dulu ya, e -e, baraya wayang, kita harus mau WD ini ya, jangan serakah udah cukup segini aja dulu ya. Uh, sisanya nanti buat besok lagi main uh, uh, jangan ditekusin lagi hari ini hari ini segini dulu oke okay. dan memang Joni juga ingetin ya ayo nah, yang mau masuk grupin memang Joni di kss ini ya di bawah nanti disematin grup wa ya hmm, di sana bisa bagi bagi informasi sama teman-teman yang lain ya. Eh, uh, uh, seputar seputar slot slot uh, iya, iya, iya, iya, iya, sip deh uh, ya. Uh, jadi seperti itu dulu ya. Uh, uh, jangan lupa ditendang, eta dipukul, dibenyok, Tombol tombol like, komen, dan subscribe. Ke-nya dan ada barang sampai jumpa. Besok lagi, iya. Eh, aduh, thank you. Ah, goodbye.